Ya, tanya-jawab untuk komunitas lansia. ya. Kalau malam hidungnya tersumbat, sudah minum obat, tengah malam sulit tidur lagi, olah nafas apa yang bisa mengatasinya? Yang paling efektif sebenarnya olah nafas yang namanya whiskey breathing. Jadi tarik nafas, buang nafasnya dua kali daripada tariknya. Tapi sebelum itu memang harus latihan, olah nafas -olah, water breathing dulu, sampai nanti kita bisa tarik 10, buang 20. Kalau nggak bisa, ya tarik 4, buang 8 dulu. Tarik 6, buang 12. Tarik 5, buang 10. Jadi membuangnya lebih panjang, itu akan lebih menstimulasi saraf vagus dan juga sistem yang namanya parasimpatetik tone atau parasimpatetik nervous system yang akan membuat tubuh dalam mode digest and rest ya itu akan jadi ngantuk ya. Beberapa orang ada juga yang ngantuknya lebih hebat ketika Wim Hof ya. Nah, kalau Wim Hof itu ngantuknya karena hiperventilation, ya. Sel-selnya terbuka, oksigennya penuh, lalu jadi ngantuk ya. Tapi Sebaiknya kita latih dengan water breathing dan biscuit breathing. Water breathing dulu kalau untuk lansia, dengan water breathing saja tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan karena nanti gampang tidurnya itu lebih ke olah pikir, olah rasa, rasa dan pikirnya yang diatur, nggak khawatir, nggak gelisah, tenang, ya itu akan ngantuk juga, ya lebih mudah untuk tidur kembali. Selamat pagi, saya dapat informasi yang penyintas kanker. Ya, kalau minum jus tanpa buah, ya jadi orang kanker, sama juga orang diabetes. Ya, kanker itu harus low karbo, karbonya serendah mungkin. Nah, buah-buah yang manis-manis memang harus dihindari kalau jumlahnya banyak. Ya, benar-benar yang harus dihindari itu. Ya, leci, rambutan, mangga, ya. tapi kalau kayak tengah-tengah itu pepaya, itu masih oke. Okay. Jeruk masih oke. Okay. Walaupun jeruk itu masih manis, tapi vitaminnya tinggi sekali. Jadi kanker itu kan gini. Harus antioksidannya super banyak sekali gitu ya. Nah, antioksidan itu ada di sayur dan buah. Nah, kalau harus menghindari gula, maka gini, daripada enggak makan blueberry, blackberry, pepaya yang antioksidannya banyak banget walaupun mengandung gula, maka lebih baik yang hanya gula dibuang. Apa itu yang hanya gula? Nasi, bakmi, roti, tepung-tepungan semua jajanan pasar yang dari tepung-tepungan itu udah enggak usah dimakan semuanya lagi. Mau beras merah kalau saya beras merah, beras hitam murah. enggak aja udah. Jadi dapat karbonya dari buah-buahan. Karena memang juga kita butuh karbo. Tapi sehari sedikit. Nah, sedikit itu ngambil yang dari buah kan gitu kan dari buah. Karena buah itu bukan cuma karbo. Kalau nasi, sebenarnya nasi merah yang masih ada bekatulnya Sekarang nasinya merah, tapi bekatulnya juga enggak ada. Maka kalau saya saya sendiri konsumsi sari bekatul, sari oriza itu bekatul dari beras hitam beras merah, ambil bekatulnya aja, beli dan itu enggak usah dipanasi, dikasih air dingin, diaduk-aduk, ya di sini ada enggak, ya, enggak ada. Tapi pernah saya post di grup mengenai sari oriza, itu tepung itu adalah bekatul beras hitam beras merah. Jadi kita nasinya pun kita enggak mau makan, makan bekatulnya aja, gitu ya, kasih kasih air dingin, jangan pakai air panas, jangan air anget juga nanti rusak vitamin B kompleknya, ya. Paling kalau mau ditambah dengan susu. Misalnya ada yang, kalau orang lansia itu kan memang ada susu yang buat lansia, abai bekatul. Bahkan kalau mau susunya dibuang pun, ya enggak apa-apa. ya, Bekatul bisa dikasih. Kalau mau susu, susu herbal. Jadi gulanya kurangin. Karena memang orang kanker itu makanannya gula. Nah, gula yang selama kita makan dan tidak berlebih, kalau berlebih, kan dimakan kanker atau menjadi lemak. Biar kita tambah gemuk terus. Kalau gulanya yang kita makan sejumlah yang dibakar, ya tubuh bakar duluan gitu ya, maka low karbo bener ya. Kurangin buah yang manis-manis, terutama yang manisnya itu legit ya, duren, leci, rambutan, klengkeng, mangga ya, itu hindari. Tapi kalau eh, sayur dan buah itu terhadap sayur itu ada karbo, tapi karbonya sedikit. dikit. Maka buanglah namanya es krim, kue tart, pizza. Pokoknya yang dibikin dari tepung itu dibuang semuanya. Maka sebagai orang kanker, karbo dari sayur dan buah itu cukup dan tidak berlebih. Jadi kita menyiasatinya begitu sama juga orang diabet. Ngapain makan kue tart, leci, es krim, ya, apel pie, pie, ya, martabak udah buang semuanya dari dapat yang kita makan. Sehingga karbonya dari mana? Karena itu kan? Nah, supaya nggak kekurangan karbo dari karbo dari sayur dan buah-buahan buah-buahan pun pilih yang tidak manis. Ya, itu udah aman ya, saya diabet pun sembuh dengan seperti itu, ya. Oke, terus lanjutkan lagi pagi-pagi. Saya minum kefir dan jus pro terlalu asam, gigi sampai linu, ya. Boleh diencerkan. Kalau diabet ya, nggak ada masalah kolesterol ya. Itu kefir bisa dicampur santan yang tidak dipanasi. Kalau bikin santan sendiri, maka waktu mere santannya pakai air matang. Bisa dicampur 50% 50%. Orang diabet itu harus banyak-banyak makan lemak sehat. Boleh dari VCO, boleh lemak olive oil, boleh minyak ikan. Nah, VisiO itu kan dari kelapa. Ya. Kelapa yang dipres. Nah, santan sama juga, itu lemaknya lemak bagus selama dia belum dipanasi, belum kena panas. Begitu kena panas semuanya rusak vitamin rusak lemak rusak ya maka bisa kayak kefir campur santan kalau jus pro bisa diencerkan jadi kita minum hanya 50 puluh mili jus pro udah cukup ya tambah 50 puluh mili air jadi 100 mili siang atau jadi maksimum 200 ratus mili kalau seratus mili tambah 100 mili jadi seratus mili satu gelas ya siang hari jus pro malamnya kefir ya seratus mili tambah 100 mili Santan, tapi kalau misalnya ada kolesterol dan takut, sebenarnya kolesterol itu tidak naik kalau santannya tidak dipanasi. Jangan makanan yang bersantan. Kenapa orang terus nggak boleh makan bersantan? Karena kebanyakan masak pakai santan itu mana? Mungkin nggak dipanasi, ya, ya, ya masak kasih santan mendidih, udah Tapi kalau misalnya kacang hijau dikasih santan yang belum dipanasi, nggak apa-apa ya. Orang kolesterol pun makan itu nggak naik, karena itu termasuk kolesterol baik, ya. Jadi itu bisa. Nah. Kalau madu tergantung nih, kalau diabetes ya nggak masalah. Eh, kalau diabetes bermasalah jangan ya, madu pun saya nggak kecuali ada tuh Pak Ustadz siapa tuh yang ngajari madu fermentasi di YouTube-nya banyak banget tuh followernya ya. Jadi madu kasih nanas ya, tunggu berapa hari dia dibiarkan ya, komunikasi probiotik, promik juga bisa tujuannya supaya glukosanya karena madu itu kan glukosa, itu gulanya naiknya cepat Kalau buah fruktosa, kalau nasi sukrosa. Ya, sukrosa lebih lama. Jadi, jadi gulanya, kalau glukos, udah emang langsung gula, ya. Jadi madunya hati, -hati. ya. Jadi kalau madu, ini, ini ini diambil ya gula darah di bawah 150. Kalau saya sih enggak nggak Kalau mungkin nanti di bawah 100 bolehlah gula gula darahnya di bawah 110 lah atau di bawah 120 kasih madu dikit. Tapi kalau saya lebih seneng kasih uh, air aja, diencerkan otomatis uh, asamnya berkurang. Pola nafas nafas bio 1 waktu kita di jalan apa harus pas 200 nggak harus ya. Jadi, tapi jangan sambil jalan ya sebagainya itu sampai kalau mungkin di jalan itu udah mati di mobil, di bus, di setiri orang lain karena ada juga yang bio 1 aja nanti tiba-tiba keringin, kesemutan, naik mobil mau ngerem nggak bisa nabrak. ya. Jadi paling bagus tapi tidak harus 200. Kalau mau 200 yaitu idealnya memang di situ. Pohon gandum tidak tumbuh di tanah Indonesia sehingga tidak cocok untuk orang Indonesia. Ya sebenarnya sebenarnya kalau dalam ilmu Tiongkok ya tradisional Chinese medicine Tiongkok itu diajarkan hidup dari alam di sekitarnya. Jadi kalau misalnya di Indonesia ini yang muncul awal awalnya dulu gitu ya itu namanya suwak ente garut ganyong orang bilang rawot udah makanlah itu pasti paling sehat ya sama juga ngapain beli yang mahal mahal Olive oil, VCO lebih sehat di Indonesia adanya pohon kelapa minumnya VCO dalamnya ada MCT punya duit lebih bagus lagi MCT itu sarinya lagi dari minyak kelapa ya VCO MCT lebih mahal lagi gitu ya jadi itu pendapat yang kalau saya simak gitu ya ada ada ada benernya ada baiknya ngapain cari blueberry blackberry yang mahal-mahal uh, ya peluannya aja udah ya sama uh, yang di Indonesia banyak itu juga adalah rumberry apa namanya rumberry ya uh, tapi memang itu kecut, ya enggak apa-apa. ya Cepulkan juga anti-kanker. Kalau bisa begitu, maka saya keren. Jadi sebenarnya lebih, lebih cocok begitu. ya Saya pun juga emang enggak makan gandum, enggak makan tepung-tepungan, enggak makan roti. ya Terus, WA Grup Lansia sudah penuh, jadi belum dibuka yang baru ke dadang live nanti. Saya hipertensi usia 60 sampai harus suntik tiap bulan. Apa cukup Pak dengan Wim Hof 1 dan 2? Uh, Wim Hof 2 aja malah nanti aritmia. Kalau hanya, hanya hanya Wim Hof saja, nanti Anda tambah penyakit jantung. Jantungnya tidak teratur. Wim Hof tidak mengajarkan Wim Hof. Wim Hof tidak mengajarkan Wim Hof saja. Wim Hof itu mengajarkan breathing teknik, yang kita sebut Wim Hof. Lalu ada mind focus yang di saya sama dengan MPSR, MPCT, seperti pagi ini. ya Kalau hanya Wim Hof saja, nanti malah bisa tekanan matanya naik, matanya merah, dan gejala-gejala yang aneh-aneh muncul. gitu ya Jadi Wimbof sendiri itu mengajarkan tiga program utama: breathing teknik yang kita sebut Wimbof, ice bathing, ya kompres es, tapi sampai ekstrim kompresnya berendam aja air es. Jadi es bataf, atau ember atau apa drum diisi es batu satu karung nyelempis itu 3 menit, besok 4 menit, besok 5 menit sampai bisa 10 menit. Lalu mind focus. Nah, mind focus ini sama dengan MBSR MBCT ya. Jadi jangan hanya olah nafas Wim Hof saja. Ya, kalau ada waktu dua kali, paginya Wim Hof, malamnya MBSR MBCT seperti yang sekarang tadi itu kita olah nafas ucapan syukur itu adalah MBSR ya. Jadi jangan Tidak. hanya Wim Hof saja. Ya nanti anda bermasalah dengan ritme jenuh jantung. Saya lihat ada jadwal Tai Chi ya nanti hari Sabtu eh, Jumat Jumat kita Tai Chi ya. Saat ambil nafas pantat perut dikencangkan saat buang nafas dikendorkan boleh saja ya. Kalau orang Tai Chi senci, memang juga lidahnya itu kayak ini kan lidah ya naikin ke atas tekan. Bahkan gerakan tertentu, lidahnya muter kayak ngusap-ngusap. Ya, nanti besok akan diajarkan sama ibu-ibu Vivi. Pas seperti itu, ya. Kalau olah nafas, mohon nafas perut, tarik nafas, perut dimajukan, buang nafas, perut dikempeskan. Ya, nanti itu ada di modul. Waktu kita mau masuk WIBOP satu, kalau modul MBSR enggak banyak dipusingkan soal teknik bernafasnya, lebih diurusin sama John Kapazin yang paling menentukan kesehatan bukan itu. yaitu Itu penting juga. Tapi yang lebih penting apa? Hati. Hati gembira, penuh ucapan syukur, hati yang tenang, tidak khawatir, jangan bergerak dari khawatir, takut, panik, depresi, loneliness. Itu yang diberesin dan itu pun sembuh juga. Jadi kesembuhan dari batin itu kuat sekali. Sampai ada imun kebatinan. Saya sembuh dari dari saraf kejepit itu enggak pakai olah nafas, enggak pakai body stretching itu, hanya inner healing aja, luka-luka batin sembuh, saraf kejepit lepas, kacamata lepas, gitu ya. Jadi itu daya sembuhnya luar biasa. Tapi nanti pas modul menekankan hal itu ya kita pelajari juga. Awalnya udah yang paling gampang water breathing, tarik buang. Nafas perut boleh, nafas dada boleh. Tarik aja sambil duduk boleh, berdiri boleh, di sofa boleh, tiduran boleh, pakai bantal boleh. Yang penting anda tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan. Yang diatur adalah rasa dan pikir dulu. Pusat kehidupannya dirasa sebenarnya. Makanya kalau senci juga lebih banyak tarik buang. Dah satu metode seumur hidup. Enggak ada macam-macam teknik. ya Nah kalau kita kombinasi, tapi kita mulai sekarang ini lansia ini satu bulan hanya satu metode saja. Water breathing. Ya nanti muatannya yang digonta-ganti. Di. Ya, muatannya nanti akan dipotong nanti, termasuk kayak inner healing, luka batin itu dimajukan nanti. Timbulnya bulan kedua, ketiga, enggak masalah. Ya. Kemarin belum terjawab apakah alat masak dari kaca, kaca itu aman ya? Cuma masalahnya gimana ngontrol suhunya? Kalau ngontrol suhunya, misalnya mau belajar nih, menurut saya loh ya. Jadi kan punya termometer ya, buat mengukur suhu, jadi panci dimasak terus disetel apinya, lalu sekali-sekali dicek termometernya itu naik naik naik naik naik, nah harusnya sampai di delapan derajat apinya dikecilin lagi, ya karena kalau tadi bisa naik itu berarti kan dia panasnya tinggi, setelah sampai 80 derajat, apinya dikecilin lagi, dicek berkali-kali, ya berkali-kali dicek, ya supaya di delapan puluh ya jangan lebih dari itu, udah berarti apinya kecil segitu, 12 jam, nah kalau pakai kaca atau pakai pemanas listrik bisa juga ya kompor listrik pemanas listrik yang ditaruh di atasnya Nah itu kan bisa disetel tapi cek suhunya lama-lama kan tahu nih Oh segitu kasih spidol aja ya kalau tadi malam ada sponsor saya nggak enak jelasin gini kasih spidol nah kasih batas situ 80 derajat Oke 12 jam boleh 24 jam boleh kaca sebenarnya termasuk aman ya orang zaman dulu atau juga kayak SOP 5 unsur itu dibikinnya wadahnya kaca, ya, makanya zaman dulu itu juga susu botolnya kaca, probiotik kefir, yogurt yoghurt botolnya kaca, anggur botolnya kaca, ya, karena kaca nggak terlarut. Jadi kaca itu kalau menurut saya loh ya aman. Anak saya mau berdonor lagi, saya ikut zoom pakai akunnya. Apakah dengan metode nafas dia bisa menurunkan nadinya Pasti bisa. Ya. Saya dengar. Harus minum air sebelum tidur, agar nggak kena stroke. Kebetulan saya harus kena darting darah tinggi karena stres, tapi tidak mau minum obat. Jadi, setiap set, tapi jadi pak setiap bangun. Nah, minum itu ya, minum itu misalnya satu hari dua setengah liter. Kalau yang udah kena ginjal, cuma 2 liter. Ginjalnya parah, cuma satu liter, ya. Tiap orang, lansia ini minum ini susah-susah gampang. Lihat Apakah ada ginjalnya terganggu apa tidak ya kalau dicek ke dokter dokter akan kasih tahu sehari boleh dua setengah boleh dua boleh satu setengah nah yang penting jumlah satu hari itu ya jumlah satu hari sehingga tubuh kita itu kan menyimpan air tidak mungkin akan kena stroke kalau tubuh kita airnya cukup nah repotnya orang usia 60 tahun ke atas rasanya itu sudah mulai banyak yang hilang itu kenapa minggu depan untuk lansia, saya akan tekankan modul rasa. Dengan tadi siapin kismis, anggur, kurma, kering, kita mencoba meningkatkan kepekaan rasa di sekitar mulut saja dulu, sebagai trigger atau contoh ilustrasi rasa. Nah, orang usia 60 tahun ke atas sering rasa hausnya pun hilang, tahu-tahu dehidrasi, ya, karena nggak haus, ya, nggak minum, makanya paling bagus tentukan semin hari minum berapa kalau saya nggak ada masalah dengan ginjal saya bisa dua setengah sampai 3 liter saya patok dua setengah punya botol yang 1 liter berarti tiga kali ngisi. begitu ya minum haus nggak haus pokoknya tiap satu jam minum minum minum minum nah begitu mulai makan malam itu minumnya dikit-dikit ya -dikit. supaya kalau lupa pagi, pagi sepanjang hari lupa minumnya kurang aduh malam kehausan Ya, apalagi malam ceramah kayak saya gini, ngomong ini banyak bikin haus, memicu haus, baru sadar kalau kurang air, minum banyak-banyak. Udah -banyak. oh, bisa tiap jam kencing. Jadi kalau minum itu satu hari 24 jam karena tubuh itu ada namanya silkardian. Siklus tubuh itu 24 jam sehari. Jadi ada yang akan disimpan dulu. nggak langsung minum kencing, minum kencing, minum kencing, kalau udah beser gitu ya. Nah, maka kita bisa minum jatah sehari tadi setelah makan malam itu tinggal sedikit, katakanlah satu gelas terakhir, kalau 8 gelas, dua gelas terakhir, kalau bisa satu gelas terakhir. Ya, habis makan malam haus satu gelas. Nah, satu gelas terakhir ini nih. Mau tidur minum dikit, bangun tidur kencing minum sepertiga gelas, basahin lidah, minum lagi dikit. Jadi itu sedikit. Jangan minum kayak pagi, satu gelas, Iya, sejam lagi kencing lagi nanti. Akhirnya padahal susah susah susah tidur lagi, repot. Kalau gampang tidur lagi mah gampang kencing sambil ngantuk-ngantuk. Itu nggak sudah umur. karena kemarin dibahas Dokter Rudianto Soed, ya, kalau laki-laki maaf nih, kencingnya, nyemprotnya kemana-mana atau malah netes ke bawah, do, lantainya jadi bau, ah, repot. Jadi itu bisa di, uh, kurangin, ya. Di, di, dikurangin, ya, dikurangin airnya waktu malam itu udah tinggal dikit, cukup aja untuk ngilangin rasa haus, ya. Saya mau masuk lansia selama ada yang left, ya nanti bisa dicoba diklik lagi. Tapi selama ini, kita lihat tadi, kemarin itu ya 1024, berarti pentok, masuk satu, keluar satu, masuk satu, keluar satu, masuk satu, rencananya hari ini malah mau tak riset, nggak nambah lagi, karena pelajaran sudah dimulai, tunggu grup baru. ya Saya kalau tarik nafas masih bisa delapan atau lebih, tapi buang nafas nggak bisa. Nah, makanya harus dibikin imbang. ya Kenapa tadi saya bilang ying-yang, nggak imbang? Karena kekurangan parasimpatetik nariknya kebanyakan berarti nanti simpatiknya lebih tinggi, stresnya lebih tinggi, kortisolnya lebih banyak, serotoninnya kurang. Jadi kalau nariknya bisa dua preset, buangnya kalau panjang tersengal-sengal putus-putus. Oke, bisa buang dengan alat pelan berapa? Tarik panjang-panjang dulu sekuatnya, lalu nyembah dibuangnya pelan-pelan. Pelan, pelan, pelan. Bisa 6, Pak. Ya udah, kalau kita tarik 6 buang 6. Jangan tarik 12 buang 6. Ya, nanti tambah denyut jantungnya tambah kenceng tambah susah tidur ya, jadi water breathing tarik buang sama Whiskey breathing buangnya dua kali nah masalahnya banyak orang kalau udah lansia juga buang pelan-pelan itu susah tersengal-sengal sekarang saya bisa 22 detik buang tanpa tersengal-sengal tanpa terputus pelan dari awal sudah pelan sehingga pernah saya peragain waktu ngajari biscuit breathing sebuah benang yang tipis tak taruh depan hidung saya benangnya tidak bergerak. Itu buangnya lewat hidung loh ya. Mana mana bisa kita buang buang udara emang dari mana? <laughs> kalau ditutup enggak ya bisa buang. Tapi begitu pelannya selama 20 detik buangnya itu pelan, bukan awalnya pelan habis nanti kalau awalnya cepet habis. Ya, jadi kita belajar rata-rata 5 detik, ini yang baru 5 detik ya, dengan 5 detik. Tarik 5, buang 5. Jangan tarik lebih lama. Tarik 5, buang 5. Tarik 5, buang 5. Nanti mencoba tarik tarik misalnya 5 atau 6, coba buangnya yang 6. Oh, udah bisa nih buang 6, ya. Atau kadang 5 6 enggak kelihatan gitu ya, begitu 5 ke 7 kelihatan, 5 ke 8 kelihatan. Oh, bisa 8 nih, tarik 8, buang 8. Tarik 8, buang 8. Sampai bisa tarik. Paling tidak sebenarnya 9, ya sembilan buang sembilan, pak saya kemarin ngobrol sama Mas Gunggung untuk mencapai menyentuh fagus itu tarik sembilan buang sembilan. Nanti kalau bisa tarik lima belas buang lima belas itu akan susah banget juga terutama yang jabagi nanti ada juga yang nariknya tidak bisa sepanjang itu, tapi buangnya bisa lebih panjang tarik sepuluh buang dua puluh itu sama dengan ritme tarik lima belas buang lima belas. Tapi sekarang kita nggak usah pusing dulu dengan ritme itu. Ya, dan gunanya masing-masing, pakai yang umum adalah: tarik, buang jumlahnya sama, dihitung mana yang pendek. Saya nggak bisa nafas, nariknya nggak bisa panjang, buangnya bisa. Ya, itu malah sebenarnya bagus. Ya, nanti bisa biski breathing, tapi sekarang water breathing, kita tarik, buang sama. Ya, tarik, buang sama, makin lama nanti pasti masih bisa saya makan tomat tiap hari satu buah jadinya kulit berwarna oring, enggak apa-apa setiap makan alpukat keluar jerawat nah, ya berarti apa-apa ya paling bagus coba ke dokter atau kalau kemarin kan saya lihat ikut tes DNA ya yang di skin area itu coba bisa ditanyakan waktu konsultasi ke dokternya karena kalau udah bicara klinis ya harusnya ya kita tadi malam kan disinggung juga sempat tuh sama ibu dari eh, sahabat ya makan apa wortel banyak-banyak sampai kulitnya kuning begitu ya. Nah, bisa salah masaknya misalnya ya. Jadi tomatnya coba dipanasin misalnya, bukan dimakan mentah. Ya, kalau sampai mengubah warna kulit berarti ada kelebihan pigmen ya. Itu perlu dikonsultasikan ke dokter klinis ya. Makan abukat, keluar jerawat berarti metabolisme lemaknya kurang bagus padahal alpukat itu harusnya lemak baik ya. Menurut saya kalau udah sampai masalah seperti itu, olah nafas yang justru seperti ini dibanyakin olah nafas yang berhubungan dengan rasa, ya penekanannya pada olah rasa. Tekniknya sebenarnya, udah, ya kalau mau ya emang ya olah nafas ritme ada dasarnya juga, dasar ilmiahnya, jumlahnya banyak lagi tarik empat tujuh tujuh tiga dan seterusnya. Tapi kalau Jongkabat Jin yang memang dokter dan psikiatri, dia lebih sangat menekankan pada rasa sebagai sentral dari pengatur hormon. Ya kalau teknik nafas itu dari nafas ke saraf ya saraf vagus saraf otonomik nervous system dari situ ke organ tubuh jadi jalurnya dari ritme nafas denyut jantung ke saraf maka dari saraf otonom saraf otonomik nervous system saraf somatik dari saraf ke organ tubuh dua-duanya benar ya yang konsentrasi pada ritme nafas teknik bernafasnya, karena menyasar saraf organ tubuh. Nah, kalau jangan pizin rasa dari perasaan itu ke hormonal. Hormonal, sistem hormon, metabolisme dan organ tubuh juga. Hormonnya kortisol. dan jantungnya akan naik kalau kortisol lagi tinggi. Nah, gimana mengendalikan kortisol? Ya jangan marah. Nah, jadi ujungnya pangkalnya apa? perasaan marah. Tenang, percaya, yakin sembuh, Tuhan baik, hidup ini adil. Kalau terjadi ketidakadilan itu sekolah kehidupan. Itulah kenapa nanti di lansia ini saya akan masuk urutannya dari mulai rasa, lalu soul healing, inner healing. Bisa mungkin 2 tiga bulan lagi baru rimkov. Ya berbeda urutan. Tapi itu sama dengan urutannya sebenarnya dari Dr. Springheart yang mengajarkan 5 level kesembuhan. Ya bahkan dietnya terakhir ya kalau mas punggung lebih ekstrim lagi nggak usah diet yang diabetes makan seperti biasa makan nasi makan bakmi supaya ketahuan hebatnya olah nafas gitu ya Jadi, ya emang setiap guru punya penekanan berbeda ya nah kita di pola sehat kita coba rangkum pasal-pasal itu untuk lansia water breathing apakah perlu memakai oximeter juga sementara ini lupakan dulu oximeter karena kita olah rasa Ya punya boleh mau di boleh tapi sebenarnya kita nggak peduli dulu dengan saturasi dan denyut jantung. Kita coba rasanya dulu. Kita ini ilmunya John kabat -Zinn. Jadi ini seperti modulnya lansia ini yang saya pakai modul urutannya John kabat -Zinn. Ya ikut John kabat saya ikut sampai 9 minggu. Nggak disuruh beli oximeter, nggak disuruh beli tes pH, ya enggak disuruh tes saturasi. Ya yang penting rasa, Gitu ya. Nanti yang saya pakai untuk lansia seperti ini. Ya beda olah nafas dengan meditasi. Meditasi ya lebih banyak pada konsentrasi kayak senci, bahkan ada keyakinan yang diajarkan. Kita mengajarkan dekat sama Tuhan. Ya. Saya 74 tahun tiap pagi lakukan bimbof empat rit. Apakah bisa diteruskan? Kalau sudah melakukan bimbof, sudah belajar bimbof, maka jangan lupa metode water breathing ini untuk mengimbanginya. Ya sekali kalau hanya bimbof saja orang bisa kena aritmia bisa kena jantung berdetak tidak teratur karena itu hanya satu sisi tadi saya bilang Bimwalk sendiri tidak mengajarkan hanya metode ini dia ada Mind Focus Mind Focus itu sama dengan MBSR MBCT tapi di Bimwalk itu modul berbayar cari YouTube itu nggak ada kecuali anda bisa dengan teliti menyimak rekaman-rekaman camp kem -cam mereka dan di disitu ada kelihatan MBSR MBCT-nya ya atau Mind Focus dia sebutnya Mind Focus ya lanjutkan nggak apa-apa ya kalau yang memang sudah kuat dengan Bimwalk 2, bisa menit, bisa 3 ya nanti Anda kombinasi dengan MBSR, MBCT, dengan olah nafas, olah rasa ini. Bagi pemula, mulai ikut olah nafas satu atau boleh mulai water breathing? Kalau Anda lansia, masuk lansia, ini kelasnya lansia, Anda masuk dari water breathing. Berapa menit? Pagi ini kita 30 menit, malam 30 menit. Mau minum air, 18 sehari, 8 kali water breathing. Pas selingan-selingan itu mau 5 menit, mau 10 menit, bahkan mau 3 menit aja untuk melihat berapa Anda bisa tarik nafas. 1, 2, 3, 4, ya, yang sepanjang mungkin. Itu Anda bisa mulai dengan 2-3 menit untuk tahu seberapa kuat sih Anda bisa bernafas. nah Seberapa kuat ini, kalau Anda lama-lama dadanya sakit. Sekali lagi untuk lansia ya. Anda mulai bahkan dua menit saja untuk mencoba lebih panjang lagi. Sambil menghitung, 1, 2, tarik pelan-pelan, itu -pelan, dalam hati. Itu cukup dua menit untuk tahu kekuatan Anda sampai di mana. Nanti yang 30 menit, bisa sehari tiga kali, atau 30 menit pagi, 20 menit, 20 sampai 30, pagi, 20 sampai 30 malam, selebihnya bisa 5 menit, bisa 10 menit, untuk mencoba mengetahui ritmenya bisa berapa panjang tariknya, atau kuat buangnya, hanya 2 3 menit untuk konsisten dihitung ya itu bisa berapa kali. Itu itu sudah cukup. Bagaimana mengatur pikiran agar kita dapat konsen dengan olah nafas. ya. Nanti kita ada modul mengenai atur pikiran ya. Saya cepetin lagi, saya jam 3 menit lagi. Tarik nafas, kenapa kepala sebelah kiri rasanya kenceng ya. Itu simptom-simptom yang muncul nanti pas body scan saya jelasin ya. Sebelum olah nafas Wim Hof, oke okay, kita turun skip dulu yang Wim Hof, ya, uh, supaya fokus di olah rasa. Tidak konstan, Pak, tarik buang. Ya, belajar. Makanya butuh satu bulan. Kita satu bulan terus water breathing. Sampai lama-lama Anda itu jadi ritme. Jadi kebiasaan, nggak usah ngitung. Kalau nggak, nggak, nggak, nggak usah ngitung, kita bisa fokus pada olah rasa, pada narasi. Mau narasi dari saya, narasi lagu, tapi nafasnya betul-betul sudah konstan. Tarik 8, buang 8. Nanti tingkatkan lagi. Waktu ningkatin tadi, nggak usah pakai narasi. Kita tarik sambil batin. Satu, dua, tiga, tiga menit, empat menit. Oh, bisa nih. Saya konstan. Jadi, ada saatnya concern pada tekniknya. Tarik 8, buang 8. Jadi, kita nggak mikir apa-apa. Ngitung. Satu, tarik. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, Buang, tuh dua. Jadi, Anda ngitung. Ya, 5 menit Anda ngitung aja 1 sampai 8, tarik itu ngitung terus sampai itu latihannya ya. Latihannya dihitung sendiri sambil ngitung. Ya, 5 menit, ada waktu lagi, 5 menit, ada waktu lagi, 5 menit ngitung 8 8 8. 8 nanti pas begitu benar-benar olah nafas, Anda lebih fokus pada narasi. Ya, pada rasa, pada hati yang diolah hatinya. Ya, nafasnya menyertai Water breathing ya nanti di grup lansia di pos yang ini modul satunya water breathing ya water breathing sebelum tidur boleh kebablasan nggak masalah terus lansia lebih ikutan water breathing ya jadi kalau daerah dingin enak ikutan saya merasa daerah bagi dingin enak ya oke saya stop dulu ya karena segi waktu nanti ketemu lagi berarti kemis minggu depan ya. Kemis minggu depan, yang untuk lansia. Anda ikut yang bukan lansia, ya terserah, apa apa ya. Tapi kalau yang ikut ikutnya baris, masih baru, ya, kita ada Zoom tiap pagi. Tapi sekarang saya kelompok kelompok-kelompok akan, misalnya Anda nggak urut, langsung ikut. Pas pagi, bimbang 2 6 rate ya ada lansia, ikut begitu enam rate masuk rumah sakit. Saturasi turun nggak bisa naik. Ada ya, kejadian. Jadi sebaiknya Anda urut saja. Praktek seperti ini tiap pagi. Jadi Anda ikut sum itu seminggu sekali, udah cukup. Ya, ikut nya seminggu sekali cukup. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kami pagi minggu depan, ya.